Bro, jangan kasih dia kesempatan untuk hidup Kita gembur dia Jangan kasih dia kesempatan untuk hidup Astagfirullah Bok Eleh, jatuh cowok <laughs> Kamu bunuh dirimu sendiri Aduh, ini perang malah bunuh diri. Tulil, tulil. Aduh, Kang Samudi, Kang Samudi. Oh, oh shit. Bonus harian di hari ke-8. Bonus harian di hari ke-8. Oh, hari ke-7 kemarin saya dapat apa ya? Hari ke-8. Ini apa, Bro? Oke. Okay. Selamat. Anda mendapatkan bla bla bla bla. Oh, tentara infanteri karakter. Oh, men. 5.000. Loh, 51.000. Gagal. Gagal. Wah. Dia punya pisau. Enggak lah. Enggak. Hmm, enggak. Oh, ini bisa lapan. Enggak. Baik. Maju perang aja, bro. Langsung, bro. Maju perang. aju perang, blank, blank, blank. Maju perang langsung ya kan? Wow, saya belum sempat nyari clan Tadi mau gabung ke clan, tapi rata-rata udah penuh semua bro, rata-rata udah pada penuh. Oh. pangkalan kapal selam ini kalau pangkalan kapal selam, oh kemarin saya menang dua kali saya di pangkalan kapal selam, menang kalau ini kalah, yo kebangetan kali ini di pangkalan kapal selam, di level 10 ya teman-teman, level 10, pangkalan kapal selam oke okay. Riansyah, udah, udah apa namanya? udah terbunuh come on, bro eh saya kemana ini? gelap stofilo Ini kalau kalau begini harus banyak-banyak sambil berdoa ini, Bro. Ayat Kursi ke gua mau ke atas. <tuk> bro, jangan kasih dia kesempatan untuk hidup. Tapi BTW, peluru saya tinggal 13, coy. Mana lu, Bro? Lah, mati, Bro. Oke, come on bersuwe di sini nggak tahu dia ya. lari-lari juga -lari enggak -lari tahu. Gua gak akan... Sini bro, sini bro Jangan di atas Ayo men Jangan ke situ bro Gua ngeri dari sini loh. Mampus lo. gak ada ampun. Wih, wih, wih, uh. oke, gue buru dari belakang. Bro, kita hampir ke susul, kita udah 30 Mereka udah 26, bro Jangan sampai, bro Kita gembur dia, jangan kasih dia ke samatan untuk hidup Astagfirullah Bok Eleh, jatuh, cowok <laughs> Kamu bunuh dirimu sendiri <laughs> Aduh, ini perang malah bunuh diri Tulil, tulil Aduh, Kang Samudi, Kang Samudi Aduh Saya melindungi yang belakang, oke okay? Hampir satu, cok. Saya hampir jatuh tadi, cok. Nah, ini gua gua hajar di sini. Dia lari ke sini tadi. Mana bro, gak ada pintu, nah. Dia ke sini. Waduh. Oh. Ah, oh, saya lagi nyabin amunisi, cok. Malah udah keburu dia. Ayy. Bro Bro Satu lagi bro Bro Satu lagi bro lain Bang Tiga sembilan, tiga sembilan seri <laughs> Seri coy. Aduh Samudu, tapi saya masuk babak nominasi seri Gokil men Gokil RUNKOM SIT Saya bunuh berapa coba kira-kira bro Bunuh berapa nih Paling urutan kelima. Membunuh jarak dekat. Oke, okay. sama udah. Oh, gua terbanyak kedua, men. Oh, enggak, Ding. Oh, terbanyak kedua di tim saya sendiri. Kan lima-lima, nih. Saya membunuh 11. Saya membunuh 11, Bro. Oke. Okay. Hadiah tanpa Kelopi deh, mayalah membunuh sebelas, bro. Aduh, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, situ enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Gimana cuy? Ini pelurunya ada berapa nih? Amunisinya Barang gak sih ini bro? Apa besok aja? Ini level berapa? 20 level Ini udah Nanti aja deh Untuk kerusakan senapan buntung Untuk kerusakan senjata jarak dekat Untuk proteksi ledakan ke jarak tembak senapan Oh nanti aja deh Nanti aja ya bro Nanti aja Oke okay. Buat teman-teman selamat bermain game. WW2. WW gombel. WW2. Apa ini? Diterima. Kunci 500. Kunci saya baru 200, Cuk. Enggak nyukup, Cuk. Mahal. Mahal. Kargo spesial. Oke. Okay. Bye you, teman-teman. Oke, okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.